Nah, selalu kita terlalu pikir gampang poin ini Baru-baru juga untuk semua semua. usia teman teman? tadi tuh dihafal aku nong, gue tuh.